Hello, how you doing everyone? Still with me, Theo Welcome to Max Watch Channel Well, kali ini aku akan uh, Membahas salah satu uh, Jam andalan dari Jepang juga Biasanya aku membahas merek S yang udah cukup terkenal well, Kali ini saudaranya Belum lama waktu Juga merilis Line mereka Dari Orient star kalian pasti udah tahu brand ini ya well yang di dalam ini nggak kalah menarik dari uh, saudaranya dan sebetulnya cukup most wanted juga apa yang akan aku bahas di dalam ini well stay tune well okay the next review still from Japan Nah, kalau sebelumnya aku tadi membahas beberapa brand yang mungkin kalian udah tahu. Well, kali ini aku akan membahas dari saudaranya yang masih satu grup ya. Well, kalian pasti udah bisa duga kan? Voila. Orion Star. Apa yang ada di dalam box Orion Star ini? Well, langsung aja ya aku open. Oke, okay, this is the warranty card dan Then... wah. Sumur-umur baru aku lihat ini nih, model Orient Star ngeluarin box dengan model plate kayak gini ya. Oke, langsung aja aku unboxing di sini. Tada. Wow. Ini adalah Orient Star Diver yang baru ya. Sebetulnya ini adalah uh, pertama kali rilis. Ini udah bukan uh, termasuk versi yang baru lagi ya. Tapi ternyata Orient memberi gambar bahwa ada salah satu yang spesial di sini. Nah, mungkin warna hijau-hijau sedikit lebih sedikit telat ya, tapi nggak telat-telat banget sih. Ya mungkin umumnya orang bisa bilang Kalau yang hijau-hijau itu biasanya sebutannya Hulk Hulk, Hulk uh, But now This is uh, greennya jauh lebih uh, deep ya Lebih aku bilang lebih deep green dengan gradient ya Jadi pada bagian bawah ini sedikit lebih gelap atau kehitam, Dan bagian atasnya lebih ke hijau muda Tapi kalau terkena bias atau pantulan sinar sih Uh, sedikit sunburst ya walaupun ini enggak terlalu sunburst teksturnya ya lebih matte. Well, overall ini keren sih. Langsung aja aku open dulu ya di sini. Oke, okay, let's see apa aja di sini ya. Wow, Orient Star Diver's 200 meter automatic. Nah, dan di sini dia terdapat indikator power reserve yang kurang lebih sampai di 50 jam well let's see uh, Orion ini juga memiliki in house movement ya seperti Seiko jadi dia udah memiliki movement sendiri dan ini kurang lebih power reserve nya memiliki indikator 50 jam kalau terisi penuh Nah, kacanya sendiri dia juga udah terbuat dari sapphire crystal dan di sini ada indikator date nah let's see untuk bezelnya sih masih belum dari uh, keramik ya nah cuman di sini rotating bezelnya dia sedikit lebih ringan ya lebih sedikit lebih ringan dan lebih gampang diputar Oke, okay. dan di sini pada crownnya juga eh, terdapat logo Orient Star. Nah, pada bagian belakang sendiri juga nggak ada embel-embel khusus, eh, masih tetap stick pada logo Orient Star di sini tanpa ada embel-embel logo khusus diver or something. Nah untuk kacanya sendiri juga udah terbuat dari sapphire dengan air coating Jadi menjadikan kacanya ini benar bener, -bener uh, clean and clear ya Jadi flat, clean, nggak ada pantulan sama sekali Dan untuk movementnya sendiri juga udah memiliki fitur hack and winding jadi kalian uh, kalau mau mengisi power reserve-nya cukup crown-nya di setelah setting, crown-nya bisa dimasukin lagi. Namun sebelum dikunci untuk screw down crown, kalian bisa memutar crown ini ke atas sampai penunjuk jarum power reserve nya ini mengarah pada angka 50. Nah ini artinya power reserve kalian udah penuh untuk 50 jam ke depan. Setelah itu kalian bisa tekan sambil diputar untuk mengunci crownnya. Voila. Nah, Orient Star ini juga memiliki uh, solid stainless steel ya. Dengan brush finishing. Dan rantainya sendiri memiliki model Oyster. Dia memiliki model push clasp dan uh, ada protektor di sini ya. Dengan logo khas Orient Star ya. Oke untuk modelnya mungkin masih menggunakan model yang sedikit uh, konservatif ya dibanding... Uh, Beberapa seiko udah mengeluarkan model yang baru dan di sini juga terdapat extension. Oke, okay, tapi nggak cuman itu aja sih. Uh, Orient beritahu kita kalau ini bakal jadi special edition karena selain memiliki box khusus, box khusus ya di Orient Star ini dia juga menyertakan rubber, silikon untuk additional orient star ini ya jadi kalau kalian mau plug and play bisa langsung uh, diganti aja ya dan di sini juga terdapat look hole jadi memudahkan kalian untuk menggantinya ya jadi tinggal kalian kalau misalkan punya jarum pentul Atau mungkin SIM card ejector atau apa Buat anything yang bisa buat nusuk spring bar ini Kalian bisa langsung tusuk aja Langsung ambil spring bar nya dipindahin untuk di rubber strap ini Kalian bisa langsung Ganti strapnya Langsung aja Well ini sebetulnya worth for money banget ya karena untuk uh, kondisi seperti ini solid piece seperti ini biasanya kalau di saudaranya kalian udah tahu sendiri lah harganya akan berkisar di berapa tapi aku kasih bocoran sedikit uh, ini Orient star ini punya kode kurang lebih uh, kodenya adalah reau 0307e. Nah dari model ini kalian bisa cek harganya masih di bawah dua digit. Nah seperti yang kalian tahu biasanya kalau saudaranya untuk kondisi spek seperti ini pasti harganya udah dimulai dari dua digit. Tapi untuk Orient Star ini sangat value for money karena harganya masih belum menyampe dua digit so ini adalah salah satu uh, jam Diver yang aku rekomendasiin buat kalian ya buat kalian yang mungkin lagi males ngeluarin uh, budget yang lumayan tapi kalian mem pengen memiliki kualitas yang oke okay dengan spesifikasi yang oke okay dengan warna yang sebetulnya stunning juga ya dan juga special box dengan additional strap kayak gini so ini adalah salah satu piece special yang aku rekomendasiin buat kalian ya Orient Star Diver Deep Green oke, okay, nah sekarang aku akan coba on-hands ya well, untuk Orient Star ini well, cukup solid ya mungkin pada bagian lag dia kelihatan uh, panjang ya pada bagian lag dia kelihatan panjang tapi dari segi diameter dia masih kelihatan pas ya gak terlalu besar dan gak terlalu kecil jadi buat kalian yang punya pergelangan mid-size ini masih oke okay sih buat kalian ya. Oke. Okay. Untuk uh, size diameternya sendiri. Oke, okay. langsung aja aku ukur di sini tanpa crown. Dia memiliki diameter kurang lebih 41,35. Atau mungkin kalau dibulatin ya jadi 42 mm lah ya. Nah, mungkin beda kalau dengan crown di sini dia mungkin bisa sampai 48 mm. But it's okay. Dan untuk lak uh, ini dia kurang lebih punya diameter 51,22 ya cukup panjang sih waktu tapi sebetulnya on hand nya juga enggak terlalu weird big sih dan untuk ketebalannya di sini orient star ini memiliki ketebalan kurang lebih ada di 14,33 jadi kalau dibuletin mungkin sekitar 15 mm atau mungkin satu setengah satu setengah senti ya jadi Cukup kompleks sih sebenarnya. Ini on hand sih buat kalian. Dan ini adalah salah satu model dari Orient Star yang aku rekomendasiin buat kalian. Oke, okay. Orient Star Diver Deep Green for you.